Thank you. Semaratlah terkalibrasi frekuensi yang sama Saatnya tuk mengikat janji merangkum indahnya Laras-rasa nihil ragu biar lama merayu di ruang biru Bias kita jadi tak sukairah, kalbu mendayu sabda diramu Jadikan hanya aku satu-satunya Sanggar garwa sang pelipur lara Nyanyikan ku kirung setia Jadikan hanya aku satu-satunya Sanggar garwa baga sang pelipur lara Nyanyikan ku kirung setia Ini saatnya merangkai bina ras Melebur tuk satukan ego dalam Indahnya berdansa dalam bah teram Malika rasa meracu tulusan jiwa Mengabdi dalam indahnya kalbu Mengukir ruang rencana selamanya Jadikan hanya aku satu-satunya Sanggar wapam baga sang pelipur lara Nyanyikan ku kidung setia Jadikan hanya aku satu-satunya sang wapam baga sang pelipur lara Nyanyikan ku kidung setia asmara telah terkalibrasi asmaratlah terkalibrasi dan jadikan ku hidung setia Asmaratlah terkalibrasi asmara telah terkalibrasi dan jadikan ku hidung setia